Jalan, menguasai Jawa Rp. di sana Oh, ada tempat kali ini Aset keming, Barcelona kali ini Deguacau, Jawa kali ini Dari anak-anak air jalan coba, <tongan> Benisa, nilang, nunggu, mo, ya, <tongan> Masa, kali ini Mancam -mancam, Sebentar kali ini aset keming Wah ini saudara. agar good 2 ya, kali ini menguasai kembali bola, anak-anak air di sawah ketiga Tengok tinggal sedengar kesayap kiri kali ini Terima kasih saja bola, mula-mula ke depan Semuanya saja, kaya -kaya. kali ini masih berbahaya, rendik saja ke tengah Asi kecil mungkin kali ini berbuka dengan 12 kali ini Masih kepada si kembali Bola diarahkan ada 15 kuning keming Barcelona kali ini, mula bola lagi aset kuning aset kuning masih keming Asap tadi saja, bola kali ini aset kuning ada di sana, di sana, di Berlari kali ini, slam-pack saja anak-anak mula, mula kembali dilakukan oleh anak-anak yang ketinggalan dengan skor stick, stick, stick, <sukur> Kembali memasukkan pemain muda, anak-anak bola FC kembangan Maka <sukur> berbahaya kekurangan kita saksikan saja ada lima orang enam orang pemain di menguasai laki berlari-lari dua di satu kali ini bola Bukan cukup pengamanan dari anak-anak itu oleh saja walaupun ke tinggi Datang kepada dia lagi Dia masih dapat bola Tidak pernah Bukan anak-anak itu Dan masuk sedikit saja ini tentang bola ke depan, datangnya bola kepada siapa nomor di sana di oleh nomor bagus sekali kali ini sang libero dari AFC, tentang bola ke depan, ini pemain baru masuk, saja di dan kalau mencoba yang dengan skor, sementara 1. senang kok dengan Yo yo. di saja Yang oh, balik Oh, ke belakang. Abun, F2, di si, oh. Terlalu terasa, di di nomor 13 itu. sekarang melakukan anak-anak itu, kembali meninggalkan per sekarang ke dalam lagi. Untuk anak-anak daerah itu, jalan kurang tenang. Kabar tadi anak-anak RC itu, selalu jalan Tiga puluh, kepada belakang, kali ini Sudah satu ke belakang, lakukan sudah tadi ada juga di sana, masih menguasai dari ada dan Kali ini tendangan bebas sangat berbahaya untuk anak-anak dari bola FK 31 kali ini Dan luas saya berhasilnya, berbahaya sekali Jangan lakukan sudah tinggi ketemu Hampir-hampir saja tadi Plexi yang dilakukan anak-anak di bola FK Maksud Mautara Tom, labung tinggi di atas kisah kawangnya oleh kawawasabara tadi masih belum membahayakan dan bilang jelas Tor 1-0 masih sementara untuk keunggulan anak-anak lari -anak Itu adalah FC kembali menyerang dari lini tengah Melalui siapa kejerangan di sana sekecil omongi baru dia membuang saja bola tadi Kembali keninggalkan baru tandingan lemparan ke dalam Untuk Itu adalah FC berlari lagi sadara kali ini tanda bola ke depan Angkat lagi tembakan jawang tadi Tandu gulung-gulung tadi tandu atau si ini ini bola lambung bola ke ada menanti kembali dia namun aset menguasai bola dia lagi dia menguasai bola lagi bola bola di ini kali ini bola orang sana ada lagi lagi sana berlari kali ini masih ...apakah untuk... ...cualitasi atau... Oh, ...untuk ekor ...masih menguasai dorasi ke ada ketengah, oh, yeah. ada aset berlari ...atau saya tubuh... ...untuk saya tidak akan lagi... bagus nah, sekali-kali ini... ...menguasai oh, <tuh> lemparan ke dalam dilakukan ada up di sana masih nomor punggung ini dia dia menguasai bola dan kurang oh. dari anak-anak dari jalan masih sudah bisa menenangkan ada ini ke dalam untuk anak-anak baru, untuk anak-anak baru, untuk ini anak baru, untuk anak-anak baru, untuk anak untuk anak-anak baru, untuk anak-anak baru, untuk Apakah kesempatan terlalu segera terakhir saja yang dan, selat, dan kedalam, untuk anak-anak dari sudah dilakukan dari ada isa ah, atau dari anak-anak dari yang pertama kembali itu adalah SEMU sementara satu bola saja ke depan ada ini dari jalan namun kembali juga di tengah nomor kali ini saja bian ini masih masih ada ada ada kali ini Tendang saja aset di sana, bola lagi. kali ini, bagus sekali kasih ke sekali. di sana ada orang 12 atau sudah kita saja. namun tetap kiri. Tetap kiri. Namun, tetap kiri. sudah sudah kita bola ke belakang masih menguasai bola lagi jago kiper jog bola bola lagi Oh, alah melepaskan saja bola tadi ada 17, apakah 13? Bola saja bola, tengah bola lagi belakang lagi Ada, pemain muda saja bola ke depan Amun, ada siapa bola lagi Oh, bukan bermain lagi menguasai bola kali ini ke tubuh lagi bola anak-anak ke belakang lagi ini tuh ya cantik sekali ke kali ini lagi bola kali ini, kali lagi bola ini oleh anak-anak kali masih Umpan terlepas tadi dilakukan, Amun terjatuh, di oleh ke dalam, atau masih ini, kiri atau kanan dari ke depan berbahaya, ada kali ini, lagi-lagi tidak dinyapatkan pelanggaran yang kali ini. Masih ada nomor 11 yang ke depan dengan nomor 10 berlari ke kita lagi. Walaupun tertinggal kecil, berdiri bebas kali ini masih. 10 menit anak Ya, mungkin ada pemain air itu yang sedikit mengalami kram atau cedera atau kelelahan tadi. Lupa, kami selalu mengimbau sambil menonton, sambil menonton, sambil istirahat, silakan jangan lupa yang belum vaksinasi, yang belum vaksin masih ditunggu oleh bapak kepala desa. Di belakang gedung, di kantor.